Nabi Adam Alaihi Salam tidak dilahirkan begitu saja, melainkan melalui beberapa proses tahap penciptaan. Beliau diciptakan tanpa ayah dan ibu, bermula diciptakan dari tanah, kemudian menjadi tanah liat, kemudian diproses lagi hingga menjadi manusia yang sempurna. Proses penciptaan manusia pertama ini memakan waktu selama 120 tahun. Nabi Adam Alaihi Salam diciptakan pada Sayyidul Ayam, yakni hari Jumat. Al-Quran menceritakan secara rinci bagaimana proses penciptaan manusia pertama ini Ya, Nabi Adam diciptakan melalui empat tahapan sebelum tahapan penghembusan roh Nah empat tahap ini masing-masing juga terperinci di dalam Al-Quran Tahapan yang keempat itu adalah yang pertama adalah fase Turub Yang kedua fase Tin Yang ketiga fase Hama Ummas Nun yang terakhir adalah fase Sol-Sol Yang pertama fase Turub Yaitu fase tanah yang belum bercampur dengan air Itu tanah-tanah saja -tanah Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang tahapan ini Sebagaimana yang terdapat pada surat Al-Gahf Ayat 37, Al ayat 5, Ar-Rum ayat 20, kemudian surat Al-Fajr, ayat 11, kemudian surat Ghafir ayat 67, dan surat Al-Imran, ayat 56, dua dari enam tempat itu berada pada Surah Madaniyah, yaitu Al-Imran dan Al-Hajj. Selebihnya adalah pada surat-surat Makiyah, baik kita ambil dari ke-7 dalil-dalil di atas, kita ambil satu yaitu Quran, surat Al-Imran, ayat 59, yang artinya sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah itu seperti penciptaan Adam. Dia mencari. Akan dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah, maka jadilah sesuatu itu." quran Surat al ayat ayat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan at disebutkan proses menciptakan Nabi Adam diambil dari berbagai macam dan warna tanah yang terdapat pada seluruh lapisan tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Allah ambil dari seluruh permukaan tanah. Maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam dan berpaduan antara warna-warna tersebut. Di antara mereka ada yang bersifat lembut, kasar, serta perpaduan antara keduanya, serta diantara mereka ada yang baik dan ada yang jahat hadis riwayat abu daud kemudian fase yang kedua adalah fase tin tahapan kedua yaitu fase tanah yang bercampur dengan air fase tin adalah fase dimana setelah tanah dicampur dengan air karena air adalah prasyarat bagi semua makhluk hidup Wajah kami jadikan segala sesuatu hidup-hidup berdasar dari air tahapan kedua ini terdapat pada 7 surah yaitu surat Al-An'am ayat 2 Al-A'raf ayat 12 Al-Mu'minun ayat 12 as sajdah ayat 7 Al-Safat ayat 12 Sad ayat 71 dan 76 dan di surat Al-Isra ayat 61 seluruhnya adalah surah Makiya salah satu diantaranya ayat tersebut disebutkan dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dia menetapkan ajal kematianmu yaitu kurat surat al-anam kemudian fase yang ketiga adalah fase Hama um tahapan ketiga ini dikenal dengan istilah lumpur hitam atau Hama um fase ini terjadi setelah fase kedua berlangsung lama sehingga menjadi lumpur hitam yang berbau dan berubah bentuk, fase ini disebutkan tiga kali dalam surat al-hijr yaitu ayat 26, 28 dan 33 yang salah satu diantaranya ayat 26 yang berbunyi dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat ring dari lumpur hitam yang diberi bentuk, walakad khalaqnal yang sanam yang salsalim masnun kemudian yang keempat fase salsal atau tembikar fase ini diceritakan oleh Al-Qur'an pada empat tempat hingga tempat pada surat Al-Hijr yang bersamaan dengan fase ketiga yang tadi walaqad khalaqnal insana masnun sedangkan yang keempat terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 14 lumpur hitam atau hama um seperti pada fase ketiga lalu diberi bentuk sebagaimana manusia dalam keadaan berlubang atau kosong Bentuk manusia yang diciptakan Allah adalah bentuk yang terbaik dari hewan-hewan yang ada Allah berfirman fi Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya Keadaan ini, atau calon manusia yang sudah dibentuk, jika kering karena panas matahari misalnya, dinamakan sol, -sol dinamakan demikian karena benda ini jika tertiup angin akan bersuara, yaitu sol, -sol. Setelah fase ini, barulah masuk fase berikutnya, yaitu fase penghembusan ruh, di mana orang-orang dari tanah liat itu, atas izin Allah, akhirnya menjadi manusia yang hidup dan bisa bergerak, yang bisa berdengan. Basharun. Menurut keterangan Syekh Ahmad Al-Mishri Tubuh Nabi Adam diselubungi Dalam waktu 120 tahun Yaitu 40 tahun Di tanah yang kering 40 tahun di tanah yang basah 40 tahun di tanah hitam dan berbau Dari situ Allah SWT Mengubah tubuh Nabi Adam dengan rupa kemuliaan dan tertutuplah dari rupa hakikatnya. Karena diciptakan dari tanah, malaikat dan iblis pun memandang rendah akan kejadian manusia. Setelah Allah menyempurnakan wujud Nabi Adam, para malaikat dan iblis diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Maka, ketika Allah memerintahkan malaikat sujud, semua bersujud kecuali iblis. Bagaimana kita ketahui? Cerita ini telah masyhur. Hal yang terjadi, iblis pun dikeluarkan dari surga karena kesombongannya.